dan terhangat seputar leslot tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita kabar pertama Ada kabar viral nih soal pingsannya di DLSI Kejora di acara Off Air Para sahabat ya, ini kita tentunya dapatkan kabar dari akun tabloid Nova official. Yang mengabarkan kembali video lesi Kejora pingsan dituduh prank, Lesti dan Rizky Bilar beri klarifikasi nih. Ada klarifikasi langsung dari Kakak Bilar soal video lesi Kejora pingsan itu. Dituduh prank bersahabat ya, kita lihat juga sebelumnya di kalimat caption yang dituliskan. Sahabat Nova, belum lama ini video lesi Kejora pingsan bikin netizen heboh, ada yang mengkhawatirkan kesehatan Lesti dan Janinnya tapi malah ada juga yang menuduh video itu hanya prank Lesti dan Rizky Bilar pun sontak memberi klarifikasi seperti apa tuh kita lihat aja persahabatnya klarifikasi langsung dari idola kita yang pertama persahabatnya Lesti Kejora ini bikin heboh banget netizen saat video dirinya pingsan di acara pernikahan tersebar katanya tuh dan selanjutnya Dedek Lesti Kejora pun yang kini Sudah membaik menjelaskan awal Mulai kejadiannya, ini saat live Persahabat ya, jadi tadinya Kakak mau ngeprank pengantin Karena ceritanya Dedek kan gak pamit Itu ujar Dede Lesti Kejora Dan kita lihat juga Pas udah selesai nyanyi, nggak kuat tuh, kata Dede Lesti, pas mau naik lagi ke panggung, kata Dede Lesti Kejora persahabat ya. Dan kita perhatikan kembali nih, ada sambungan dari Rizky bilang tiba-tiba Dede ngeluh, pusing, terus jatuh deh, itu sambung kakak Bilat. Ketika live bareng, Dede Lesti Kejora ingin menjelaskan klarifikasi soal video pingsannya Dede Lesti ketika di acara off-air. Lesi Kejora juga lalu mengungkapkan penyebab dirinya jatuh pingsan Kayaknya teh dedek baju kesesakan kata dedek Lesi Kejora Kelamaan berdiri, keringatan, kena AC gitu lah itu yang diucapkan, yang disampaikan oleh dedek Lesi Kejora Pak sahabat dia ya, soal klarifikasi video banyak beredar, video pingsan dedek Lesi Kejora ketika di acara off -air. Tentu kita paham banget Pak sahabat ya. Kondisi dari Dedek Lesti Tujuan yang sedang hamil pastinya tentunya lemah di, dan mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk hidup kesayangan kita ini. Lesti juga ini mengaku persahabatnya sudah dua kali pingsan selama kehamilan tuh. Waktu fitting mau pengajian juga, Dedek Lesti tentunya mengalami pingsan juga persahabatnya ya dari nggak ada apa-apa jadi blackout gitu tuh. Mudah-mudahan selalu sehat selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ada subuh dari sinar sebuah unggahan dari guysnya Pak Ferry nih yang repost kembali oleh akun Kakak Bilar yang mana di sini memposting sebuah video best cam dari pemain sinetron JWB babak kedua yang luar biasa disulap menjadi keren banget di persahabatnya tuh masya Allah. Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Pak Ferry. Thank you to Bali, Thank you Rizky Bilar, katanya tuh masya Allah banget ya. Ih uga nih, tentunya best camp pemain. Thank you to Bali Production. Mudah-mudahan, tentunya selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Momen ini diunggah oleh aku Leslah kesayangan Titin. Ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah tabarakallah. Nanti kalau Bumil sama BBL nemenin papa di syuting, tambah nyaman banget katanya tuh Luar biasa banget ini sulap oponya, senyaman mungkin ruangan base camp dari pemain sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan dari akun Vivi, underscore, underscore Vivi yang mengatakan Ya, kayaknya ntar kalau udah launching BBL, nanti kasur dan kamar babynya juga dipindahin ke basecamp deh deh, katanya tuh <laughs> Luar biasa banget persahabat ya, makin penasaran makin gak sabar menunggu launchingnya BBL persahabat, ya Mudah-mudahan dipermudah semua persalinan dedek lesti ke Dan untuk ke kabar berikutnya, nih ada yang viral juga nih semalam Tentu tidak lesi ke dan Kakak Bilar main TikTok bareng. persahabat yang membuat kita semakin bahagia. Alhamdulillah, akhirnya tidak lesi main TikTok juga nih, Persahabat ya. Dan kata Kakak Bilar, ini tentunya ngidamnya BBL. Pengen TikTok kan, Persahabat? Ya, duh, cute banget ya luar biasa. Itulah kita ini, apalagi BBL-nya yang selalu membuat kita bangga. Wow, asik banget ya, Bunda Hutu dan papan Bilar lagi asik main tiktok kan momen ini diugah kembali oleh akun Leslar Lovers Hong Kong ada kalimat juga yang dituliskan Bunda Baby L dan Papa Bilar ngidam main tiktok ya anaknya padahal mau up dari tadi ditantahan katanya tuh <guluh> luar biasa dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan juga yang diberikan dari akun Hariati Darman mengatakan, aduh, kelakuan idolaku jam segini bangun buka hp langsung ngakak katanya tuh melihat kekiutan Lesti dan Bilar main TikTok persahabat ya dan perhatikan juga di unggah berikutnya ada sebuah komentar dari kakak Bilar di TikTok tersebut persahabat ya tumben nih anaknya darinya malah TikTok kan hadeh kata kakak Bilar ya bikin ketahuan bahagia aja nih luar biasa. Dan yang membuat kita bangga juga, baru di-up saja untuk viewersnya sudah mencapai jutaan nih. Wow, fantastis, luar biasa idola kita, bukan main. Selalu banyak yang mendukung, selalu banyak yang mensupport, Doakan yang terbaik selalu untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat, ya ada postingan ini, ada banyak sekali tanggapan salah satunya dari akun lily24xipong mengatakan Baru lihat artis tiktok viewersnya tinggi, cuma dipakai buat promosi, itu pun gak tau lamanya baru di up katanya tuh, wow <laughs> Masya Allah banget ya luar biasa idola kita satu ini, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan dan berikutnya juga ada unggahan dari IGS yang kakak Bilar ini unggahan semalam juga mengucapkan ulang tahun kepada Bang Adi Sky yang sedang berulang tahun Happy Birthday Bro Adi Sky senang melihat lu pelan-pelan mewujudkan satu persatu mimpi lo katanya tuh mau wow, tetap luar biasa mudah-mudahan selalu sukses selalu berkarya untuk idola kita dan tentunya teman-teman dekat dari kakak Bilar. Dan berikutnya juga di sini ada momen spesial yang diunggah oleh kakak Bilar Ini momen ketika main biliar bareng Pak Ferry di Anyer, para sahabat ya Masya Allah penampilan yang sangat luar biasa dari kakak Bilar Mampu membuat kita semakin bahagia dan bangga Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk Dede Les di, -di, -di Dan selanjutnya juga kita lihat para sahabat, ada adungan dari Kak Mary Raffi Ahmad ya yang mengunggah sebuah postingan ini semalam juga mengunggah foto kebersamaannya dengan para bumil cantik. Ada Dedek Alasti Kejora, dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Hahaha, telat posting katanya tuh, kata Kak Meri ya, Masya Allah banget. Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat untuk para bumil cantik, para bumil sultan.